Halo pengamat cars semoga kalian sehat semuanya kali ini kita akan bahas kesalahan kecil dalam adegan film ikatan cinta yang pertama ini aku masih Mari kita perhatikan sampah yang disapu sama si kiki sampah daun Tiba-tiba berubah menjadi sampah kertas. Oke, okay, kita lanjut yang kedua. Perhatikan jari jemarinya tante. Nah, Tadi jarinya, jari tengahnya enggak ada perban. Tiba-tiba berubah menjadi ada perbannya. Oke, okay, next yang ketiga. Perhatikan bagian belakang, kasih Andin ada yang keluar, sepertinya pengikat perut. Oke, okay, selanjutnya yang keempat, kita perhatikan kursinya. Kursinya dari satu tiba-tiba menjadi dua. Oke, okay, selanjutnya yang terakhir, yang kelima, Aku masih yakin. perhatikan di kursi sofanya terdapat tasnya Elsa. Setelah itu, tiba-tiba menghilang tasnya Elsa diadakan. Oke terima kasih jangan lupa subscribe dan tekan notifikasi loncengnya agar tidak ketinggalan video menarik lainnya